Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai dua dari 9 film India tema rumah sakit, sekarang saatnya kita bahas posisi 3 sampai empat: tiga, Dark Karista, 1982 Rafi Khan, Sunil Dutt adalah seorang dokter yang menetap di New York bersama istrinya bernama Anuradha Smita Patil, yang juga berprofesi sebagai dokter. Keduanya tengah melakukan penelitian terhadap leukemia. Suatu hari Raffi kembali ke India untuk menerima tawaran sebagai Head of Surgery di Tata Memorial Hospital di Bombay. Raffi kembali ke India tanpa istrinya sebab mereka sudah bercerai. Sayang, Anurada ternyata sedang mengandung anak Raffi dan tidak mengabarkan hal tersebut lebih dulu pada mantan suaminya. Waktu pun berlalu hingga suatu hari Raffi harus mengobati seorang pasien bernama Barwaj. Saat itu pula Raffi bertemu dengan putrinya, Asa, Rina Roy. Tanpa mengetahui bahwa keduanya adalah ayah dan anak, mereka menikah. Asa meninggal saat melahirkan putrinya dengan Raffi bernama Husbu yang pada usia 11 tahun didiagnosis menderita leukemia. Atas beberapa rekomendasi dan sesama dokter, Raffi membawa putrinya berobat ke New York. Di sana dia kembali bertemu dengan mantan istrinya, Anurada. 4. Dil Mandir, 1963 Film India tentang rumah sakit yang tayang tahun 1963 ini memiliki jalan cerita mengharukan. Berkisah tentang hidup seorang Sita, Mina Kumari yang harus merawat suaminya Ram, Rajkumar karena sakit kanker. Ram dirawat di sebuah rumah sakit dan ditangani langsung oleh dokter Darmes Rajendra Kumar. Belakangan diketahui bahwa dokter Darmes adalah mantan kekasih Sita. Latar belakang mereka membuat Sita khawatir jikalau Darmes tidak akan memberikan pengobatan terbaik untuk suaminya. Pembicaraan ini tanpa sengaja didengar oleh Ram. ali marah Ram justru meminta Sita menikah dengan sang dokter apabila nyawanya tidak bisa diselamatkan. Hari operasi pun tiba, dokter. Darmes mempersiapkan ini dengan segenap hatinya. Dia bahkan melupakan makan dan istri rahat yang cukup untuk dirinya sendiri. Operasi pun berhasil dilakukan, Ram berhasil diselamatkan. Sayang, nyawa dokter Darmes justru tidak tertolong. Beberapa waktu setelahnya Ram dan Sita meresmikan sebuah rumah sakit yang khusus dibangun untuk mengenang kebaikan dokter Darmes. Sekian video tentang 9 film India tema rumah sakit ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.